Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya ya, Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesla. dunia. Ya. Baiklah para sahabat dimanapun manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Bang Imin akan memberikan informasi Persahabat di pagi ini Seperti dari kita Keunggahan pertama kita lihat aja Persahabatnya sebelumnya diunggah IGSnya kakak Pilar Ini luar biasa persahabat, ya. Banyak orang baik Yang selalu mendukung Idola kita Salah satunya ada juga El Suria Yang memberikan hadiah sepatu Untuk Rizky Pilar ya. wow, masya Allah banget Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Yang selalu mendukung, yang selalu mendoakan, yang selalu mensupport Idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Semakin bahagia, semakin bangga Kepada idola kita Jadi Alastin dan Kakak Rizky Bilar Selanjutnya juga, persahabat, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Inggrisnya Kakak Bilar Yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Pak Yonatan kita lihat persahabat ya, ada di kantor Trinity Optima Production Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya dipermudah Apapun yang dilakukan oleh Dede DDLSI dan kakak Bilar Kita wajib dukung yang terbaik persahabat ya Mudah-mudahan saja, proyek apapun itu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran momen tersebut pun dari pos kembali oleh Akul Leslar Gendari 01 Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, sehat-sehat kesayangan kita semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran, Amin. Yuk kita aminkan doa-doa baik dari orang-orang baik juga. Tentu mudah-mudahan saja banyak orang-orang hebat yang selalu mendukung idola kesayangan kita. Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial di fashionnya kakak Rizky Pilar. perhatikan kamu sahabat ya. Ini ada baju kaos yang dipakai oleh Kakak Bilar ketika bersama Pak Yonatan dan Dede Alasi juga di kantor Trinity Optima Production. Bersahabat dia baju berwarna putih ini dibanderol seharga empat belas juta sembilan rupiah. Masya Allah, bangan nih, harga kaos aja mencapai empat belas juta. Hampir 15 jutaan di persahabat ya. Memang idola kita bukan kaleng-kaleng Mudah-mudahan Rezeki selalu lancar Dan selalu berkah untuk idola kita Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggah dari EGSnya kagak Bilar Tentunya orang baik Banyak banget persahabat ya. Semalam juga Ini baru turun saja Kakak Bilar diberikan hadiah biliar oleh MS Glow atau Juragan 99 milik Mas Gilang Wow, luar biasa banget bersahabat ya Banyak sekali orang-orang hebat di luar sana yang selalu mendukung, mensupport idola kita Masya Allah banget Mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk semuanya Tetap optimis, tetap dukung, dan tetap kompak, selalu solid Mensupport Lesti dan Bilar dan ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga nih Ada postingan foto kakak Bilar bersama salah satu pengacara persahabat Aduh ya. kayaknya ingin mencintai lah persahabat ya Support juga nih mudah-mudahan tentunya ada kelanjutan persahabat ya Soal Markona yang selalu saja nyinyir Yang selalu saja mengusik idola kesenangan kita mudah-mudahan bisa cerah mudah-mudahan tentunya semuanya dipermudah dan diperlancar. Apalagi sebelumnya kita melihat ada unggahan sebuah kalimat persahabatnya komentar atau caption yang dituliskan oleh Bang Derry. Ini tentunya tepatnya komentar dari Bang Derry persahabat ya yang berkomentar di postingan Marconah. Persahabatnya kita lihat di sini Bang Derry menyampaikan nggak peduli dengan kamu sayang, jujur gak peduli banget mau fitnah, gimana sangat tidak peduli. Maafin ya, kemarin aku sibuk liburan dulu sama mereka. Nah, sekarang udah selesai semuanya. Lagi lanjutin kasus kamu, sayang, yang di Bandung. Padang, Jakarta udah kena. Tunggu yang sayang, habis kamu didiemin ngelunjak. Tadinya aku gak mau komen sih. Maunya didiem diam tangkep. Tapi oke okay lah, kita mulai frontal aja. Let's go, see you. Yuk, bersahabat, ya sudah ada. Sepertinya pergerakan lagi dari Bang Deris soal Markona yang selalu memfitnah Salah satunya dari akun Markona Rizzi ini persahabat ya akhirnya keciduk juga nih oleh Bang Deri Mudah-mudahan semuanya diperlancar biar jerah persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak, mendukung dan selalu menjadi garda terdepan dari edala kesangan kita di Alasi dan Kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat persahabat yang sebuah unggahan spesial dari akun Instagram Dedek dan Kakak Bilar ya makin nggak bisa move on dengan foto BBL si Oton menggemaskan banget persahabatnya masya Allah perpaduan les dan lar mudah-mudahan selalu sehat di dalam perut dan mudah-mudahan lancar dipermudah dalam persalinan nanti Amin ya Rabbal alamin. Dan untuk berikutnya juga para sahabat Ada sebuah info dari Pak Otis Soal acara cinta abadi Abadilazlar ya, Masya Allah banget juga nih Kita makin gak sabar besok Sudah hari minggu Mudah-mudahan tentunya para fans tidak ketinggalan Tidak terlewatkan untuk Menyaksikan momen Yang paling spesial ditunggu banget Baby Moon Leslar ke Turkin Special apa sahabat ya di acara Cinta Abadi Leslar jam 13.30 tepatnya setengah dua siang hari Minggu besok tanggal 7 November 2021 yuk sama-sama kompak mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan Leslar Entertainment dan untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan yang menghebohkan juga semalam. Kita lihat persahabat di postingan ini yang diunggah oleh akun Leslie Bilar underscore video. Ada sebuah postingan di sini kita lihat mampus takedown katanya tuh WKWK. WK, wow, lagi-lagi. <lacht> Warga Konoha dihebohkan dengan postingan yang di takedown down ya. tentu yang belum tahu, ini postingan rumah yang langsung ditagung oleh akun propertinya langsung bersahabat. Ya, dan kita lihat banyak komentar, banyak respon yang sangat luar biasa dari para fans nih untuk selalu mengingatkan. Dari akun Welu Mile Apu mengatakan lagian, kenapa sih suka banget mendahului dari sumbernya? attitude dikit, kenapa sabar? Katanya tuh persahabat ya, the power of gercep nih memang. Tentunya kita harus mengikuti aturan juga persahabat sebagai fans sejati harus kita melindungi privasi dari idola kita. Dan kita lihat juga persahabat ini bertanya nih, ada pertanyaan dari akun setia istri YG mengatakan apa yang di maaf ketinggalan nih katanya tuh ada jawaban ya. Tentunya rumah tuh persahabat ya, nye doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia langsung dari idola kesayangan sayangan kita.